Agar jadi menantu, aneh Yudhoyono. Artis cantik ini justru menikahi pria yang bukan orang sembarangan. Bahkan, punya profesi yang membuat siapapun melongo-longo. Hal itu bisa dilihat dari hunian miliknya. Tambahnya, yang tahu kisah asmara dari artis cantik yang satu ini. Bahkan, ternyata ia pernah menjalin asmara dengan anak mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, Edie Baskoro Yudhoyono, alias Bebas. Namun sayang, jalanan cinta mereka harus kandas sebelum melangkah ke Pelaminan. Siapakah sosokan tersebut? Punya anak kembar dan menikahi pengusaha. Hati cantik yang dimaksud adalah Ratna Ghali. Kedekatan Ratna dan Ibas terjadi 2008 silang, saat SBY masih menjabat sebagai presiden RI. Meski sudah berpisah, Ratna mengaku jika dirinya hanya berteman baik dengan Ibas berjodoh dengan putra pesiden hati hati kepada seorang pengusaha muda bernama Muhammad Sawkani Jamhuri keduanya menikah pada 26 Oktober 2012 di tengah suci Mekah. baru-baru ini Rantagali baru saja melahirkan anak kembarnya hal ini terlihat di postingan Instagram beribadinya dikutip dari grid.com semenjak menikah dengan seorang pengusaha tambang bernama Sawkani Jamhuri Ratna Gali kerap sibuk mengurus anak-anaknya Ratna Gali mengunggah foto anak-anak Ratna Gali di akun Instagram pribadinya at Ratna Gali sudah 6 tahun, Ratna Gali menjadi rumah tangga dengan seorang pengusaha tambang Dari pernikahannya dengan Sawkani Jamhuri, Ratna dikaruni anak-anak yang sangat lucu bernama Selby Adhifa Sawkani dan Madiba Arga Sawkani Benjamin Ayobi Sawkani yang baru saja dilahirkan, tinggal di hunian mewah menjadi istri seorang pengusaha, tentunya hunian dari Tengkeli pun jadi sorotan. Bukan cuma mewah, hunian Tengkeli juga terlihat sangat luas. Lihat saja ruang tengahnya yang sangat luas. Mungkin karena punya tiga anak orang kecil, jadi Rata sengaja membuat ruangan yang cukup luas supaya anaknya bebas kelalihan. Ya, begitulah kehidupan rata kali sekarang. Semoga barata kali semakin jaya dan kehidupan semakin melanjut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.